Halo sahabat singman seluruh Nusantara ini adalah dokumentasi saya Reok menerusnya tadi Agung Banyumi berdiri 10 tahun 2000 awal mulai berkirinya Reok karena semangatnya dalam melestarikan budaya ya, berjubah, ya, tak, Ay, ini untuk kisinya berapa yang ikut menestarikan semuanya Pondokong dengan makanan jatuh. jatuh tapi si kisik kok itu masih terapung di Langsung tampilkan.